Cinta dan sumpahnya kisahnya berlanjut di Hastinapura, di mana tanpa seorang pewaris, kedua putri terancam tidak punya anak. Anak-anak kalian nanti harus menjadi penguasa kerajaan ini. Kalian akan melahirkan anak dari ayah yang berbeda. Sementara ini, Ama yang penuh dendam sedang melakukan perjalanan ke Hastinapura tepat di saat pewaris dari tahta tersebut telah lahir. Kelahiran dari kedua pangeran itu. Akan dirayakan oleh seluruh kerajaan. Tiga orang anak yang mulia ratu, pelayan para serami melahirkan seorang putra dari begawan biasa. Dan kisah selanjutnya. Seluruh kerajaan dalam keadaan terhenti karena menunggu kelahiran anak ini. Karena itu dia akan dipanggil dengan Rastra. Hidup pangeran Dretta Rastra. Hidup Hidu pangeran Dretta Rastra. Anak ini punya aura dari emas dan keharuman bunga magnolia. Pandu, yang artinya warna putih. Dia memiliki aura warna putih yang luar biasa. Dia akan menyinari seluruh kerajaan. Dan karena itulah anak itu akan dipanggil Pandu. Hidup pangeran Pandu. Hidup Hidu pangeran Pandu. Hidup Hidu pangeran Pandu. Penasehat? Ikan pendeta, tiga desa dari kerajaan kita, dan seratus sapi sebagai bayaran. Baik, Yang Mulia Ratu. Yang Mulia. Ritual ini masih belum selesai. Bagaimanapun juga anak ini harus diberi nama. Tapi dia putra dari seorang pelayan. Dia putra para serami. Dia bukan hanya putra para serami, tapi juga anugerah yang diberikan oleh putramu sendiri maka dia juga harus menjadi saudara bagi kedua pangeran itu. Sekarang anak ini, akan kau beri nama apa? Pangeran Rastra mewarisi keberanian yang besar, tua Pangeran Pandu, sudah memiliki kesabaran sejak lahir. Mereka akan dapat pengetahuan untuk berkuasa di kerajaan dengan adil. Anak yang satu ini akan kunamai Widura. Anak ini, akan sangat berpengetahuan tinggi dan bijak. Aku di sini bukan untuk menerima kebaikanmu yang mulia, tapi untuk menawarkan pada acara yang diberkati. Surahmah telah memanggil bisma. Apa sebenarnya keinginanmu, Putri Ambah? Aku masih ingin menerimamu untuk datang ke sini. Jadilah bagian dari keluarga kami, memilih jalan pemberontakan daripada jalan kebahagiaan, bukanlah pilihan yang sangat bijak. Kenapa kau lebih memilih hidup yang tidak berarti? Kebahagiaan apa yang kau berikan pada adik-adikku? Sebagai janda, kisah perwalian yang menghebohkan, anak-anak yang tidak sempurna. Ibu Ratu dari dinasti Kurung Aku menunggu kebenaran sebenarnya yang tertahankan di masa depanku Saat kejayaan dari Bisma hancur di depan mataku sendiri Menunggu peristiwa yang luar biasa itulah yang membuatku bertahan di... Nama lain dari masa depan itu sendiri adalah perjuangan dan bila keinginan dari hati tidak pernah terpenuhi, maka hati pun merencanakan masa depannya. Dia terus membayangkan tercapainya keinginan di masa depan nanti. Tapi dalam hidup, hidup tidak hanya ada di masa depan atau di masa lalu. Hidup juga ada di masa sekarang ini. Dengan kata lain, hidup di masa sekarang ini adalah inti sebenarnya dari kehidupan. Tapi meski sudah mengetahui hal ini, kita tidak bisa mengerti kebenarannya. Entah apakah kita hanya menyerapnya begitu saja di masa lalu, atau terus berencana untuk masa depan dan dalam kehidupan kita. Kehidupan berjalan terus. Kalau kita bisa menerima kehidupan yang utama, maka kita bukan hanya tidak bisa melihat masa depan atau membentuk masa depan itu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah menyambut masa depan itu dengan kesabaran dan keberanian. Lalu menyambutnya dengan tangan terbuka. Semoga setiap peristiwa kehidupan dipenuhi dengan vitalitas. Pikirkanlah hal itu. Berhenti, Bismarck! Aku ingin meminta anugerahmu, Begawan Di sini aku yang pantas menentukan. Kau harus mendapat atau tidak anugerahku. Karena dia yang harusnya memberkati pendosa, telah menjadi kaki tangan dari dosanya sendiri. Setiap tetes air yang jatuh dari sebuah gunung, akan menemukan jalannya sendiri untuk sampai ke lautan. Itulah inti dari hidup ini, sama seperti arti hidupku. Untuk ada di bawah kakimu, pegawai. Aku tidak berlutut di depanmu untuk mencari anugerah saja Dan bicara soal dosaku Apakah itu telah membuatmu meragukan aku Tentang siapa diriku Kalau bukan karena mengkhawatirkan Astinapura Maka aku akan berharap Hidupku berakhir saat ini juga Aku tidak pernah bilang aku meragukanmu tapi untuk menghilangkan dendam Dari wanita ini terhadap dirimu Aku ingin mengujimu sekarang juga Majulah dengan kekuatanmu ke arahku, Bisma. Kalau benar kau memiliki kebenaran Yang terhormat di setiap langkahmu Maka aku tidak akan pernah bisa mengalahkanmu Karena batu besar yang jatuh dari sebuah gunung kalau bukan karena kekuatan bunuh itu... Hanya akan dia. Jadi... Haruskah aku mengalahkan guruku sendiri? Huh. Untuk bisa dikalahkan oleh muridnya sendiri... Adalah sebuah kehormatan bagi sang. Lawanlah aku sekarang! Hanya ada sebuah cara... Untuk menghilangkan noda yang terlihat di sebuah kain putih... Dan juga hal yang sama... Sebuah tuduhan terhadap orang yang benar, seperti menanam benih keraguan pada lingkungannya. Karena itulah, angkat senjatamu. Bisma, akhiri semua keraguan yang ada pada pikiran semua orang. Hilangkan semua itu. Kau tidak melawanku, tapi menipuku, Bisma. Aku tidak bisa menyerang guruku sendiri kau telah melawan perintahku inikah pengabdian dan dedikasi yang telah kau berikan pada gurumu sendiri dengan berani melawan perintahnya rendahlah seorang murid yang sampai berani melawan gurunya apakah kau tidak memiliki kekuatan gurumu sendiri apa kau pikir kalau kau menyerang gurumu maka aku dengan mudahnya kalah aku tidak selemah itu aku bekawan para surama Dewa Tiwa tolong kami kedua pejuang ini sama-sama akan menggunakan senjata membuka mereka